Bukan, oh, ya, ya, ya, ya, ya. 160. 100. <tuk> <tuk> oh, laju lagi. 360 ya, guys ya. Dalam dalam kono -kono polisi kita 360 walaupun udah banyak ke sini. Mati lampu ya. Ya. Yeah. Mana wow, gelap banget sirkuitnya. Saya tetaplah. Gede-gede jadi hapal banget. Sirkuitnya jadi hafal. Oh, mobilku rodok, coy. Aduh, ya. Wah, di sini yang gua lihat kalau lagi jalan tuh cuma kelihatan moss doang sama lawan. Cicit. Enggak keteter, guys. Cuma kursor doang udah. Oh, iyalah. Kursor-kursor ama ini cek poin, udah. Jalan keliatan kelihatan. Kayak ngelapur DJI itu. Coba oh, cuma oh, oh, aku ngeliat jalan apa ini Aku dimana? Jalan, jalan. <laughs> <laughs> Aku siapa <laughs> tengah jalan Tadi gitu ya, gue <guluh> teman bikin kelihatan Jalannya Air. itu pula kalau petir muncul kalau kagak gimana? Ayo lah dewa. Dewa, jauh dewa, jauh jauh jauh kami kecil. Jangan saya petir. Nah udah udah ya. berarti nih. Alhamdulillah. Hujanir bos, hujanin lagi lah bos. Ya gelap. G ini gimana kalau kita di hutan ya Pak? Anda ya? Enggak tahu tanya yang mau tanya saya. Uh, bandingin ah, bandingin kok mati. Mau coba gelap banget. Astaga, udah tambah lagi. Piras enggak ikut? Iya, Piras lagi ikut mau ikut. Di sini dia doang yang terang do di lampunya doang. Iya, di di, di awalnya doang yang terang. Yang lainnya kiterang. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> nah, malam malam <tuh> apa Dari ini? Sore eh pasti aryl. Yo siap naik gunung ga yo? <tuh> <tuh> siap dong. Siap dong. Siap dong. nanti kita ya, naik gunung yuk. Ger <tuh> ya ada mobilku ga ya di depan? Ada mobilku ga ya di depan? Ada ada ada. Iya. <tuh> <tuh> <tuh> Aman ya. sini aman ya. kita nggak perlu kita kita aja. Dan kita cek dan dalam mobil ini ada orang ada orang tinggal, ya kita ini kita tepang -tepang mati. <laughs> eh, hai, bro. Aduh. Oh Eh Mana itu bon? Ah terbang. <tuk tangan> oh, boleh sih terobos step on the Waduh, balik. lo kemana lo buset apa nih kelambarja buset aku aku ngebak aku ini langitnya putih-putih semua ujian 49 buset aku, dua, aku dua, apa ya aku 100 aku, apa aku, 112, aku aku apa lo Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, siap ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,